oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel bosku kembali lagi bersama saya di channel cak nur ya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengatasi apabila hp kalian mengalami hal seperti apa yang saya alami saat ini guys ini hp saya redmi 5a ini kondisinya hp ini layarnya tidak bisa disentuh ya guys ini saya sentuh, ya. Kalian lihat di sini, layar tidak mau detek sama sekali, ya, guys. Oke, ya, kalian jangan buru-buru. Kalian jangan buru-buru takut, karena ini bisa disentuh kembali dengan cara apa. Oke. Nanti saya akan memberikan tipnya ya Ini tanpa saya jeda ya video saya Saya akan memberikan tipnya bagaimana mengatasi hal seperti ini ya guys Kalau kalian bawa hp kalian ke counter ini habisnya sekitar 50an Itu bisa lebih ya tergantung dari servisnya Tapi kalian cukup lihat video saya tidak usah bayar Kalian cukup lihat saja perhatikan sampai selesai Dan jangan lupa di like dan juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video saya yang terbaru lagi ya Oke langsung saja ini gak bisa sama sekali ya guys Oke ini saya tekan tombol power dan juga tombol volume plus dan tombol volume min saya tekan secara bersamaan ya guys ini saya tekan secara bersamaan guys Oke ya ini saya tekan secara bersamaan Bentar saya taruh kamera dulu guys Karena ini kalau enggak Ini ya guys Ini udah saya tekan bersamaan ya Bentar guys saya tekan bersamaan semuanya sampai ini mati guys Nah oke okay ya Ini HPnya udah mati ya guys Ini udah Boot ulang atau restart ulang ya Kita tunggu Sampai HP nyala oke okay. Jadi kita tekan tombol Power tombol min dan tombol plus setara bersamaan ya oke kita tunggu sampai ini hp bisa nyala kita lihat apakah nanti ini layarnya sentuhnya ini bisa atau tidaknya oke jangan di skip ya memang ini agak lama ya guys tapi Insya Allah ini bisa guys oke ya ini guys sudah nyala Oke ini udah nyala kita coba lihat kita coba sentuh ya guys bisa apa tidak oke 123 Oke Guys Alhamdulillah guys ini HP saya sudah nyala dan sentuhnya sudah normal seperti biasa ya guys kita coba klik ke ke ya nih kita coba normal apa tidak Oke okay, kita tekan YouTube nya Alhamdulillah ini udah lancar ya guys Oke okay, ini masih loading kita coba pilih tombol back bisa apa enggaknya ini masih lemot guys karena habis error guys itu biasanya error guys jadi kalian jangan buru-buru bawa HP kalian ke counter cukup lihat ini ya Oke ini sudah nyala ya ini udah nyala ya udah nyala ya kita ini YouTube tidak menanggapi karena mungkin masih refresh. Jadinya ya belum bisa normal ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita buka lagi coba YouTube-nya. Oke, ini udah masuk di menu YouTube. Kita tunggu sampai Oh, ini belum, Guys. Tapi kita lihat coba tombol back-nya masuk enggak? Hmm. Tombol home-nya, tombol home-nya udah bisa, tombol ini juga udah bisa ya guys. Nah ini udah bisa, tombol back-nya lancar ya guys. Oke, okay, ini udah lancar semuanya, kita gulir-gulir, kita scroll-scroll, lancar semua ya guys. Kita coba buka TikTok-nya. Oke, okay, kita pilih tombol back. harap sabar ya guys karena masih refresh Oke okay. Oke okay ya ini udah bisa Oke okay, terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe saya tunggu subscribe ya karena subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat bagi saya Oke okay? sekian video dari saya jangan lupa di-share teman-teman nah, kalian supaya teman-teman kalian tidak keluar uang banyak untuk benerin HP nya yang lagi error oke okay? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh